Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat bertemu lagi di channel ini Almera Parabola Tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit hanya untuk sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah Sahabat Almera Parabola di rumah kali ini almera akan coba tracking ke satelit measat 3a khususnya untuk channel-channel Astro ya kebetulan lokasi almera parabola saat ini ada di provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Palembang ya dan channel-channel Astro atau Astro ini sangat sulit sekali untuk di lock uh, dan Kebetulan siaran-siaran dari Astro ini out beam ya untuk di lokasi Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Tetapi kali ini Almera Parabola akan coba tracking ke satelit MIASA 3A dan akan saya coba untuk log channel-channelnya dari Astro. Apakah bisa di lock di lokasinya Almera Parabola? dis yang Almera Parabola gunakan adalah dismodifikasi seperti ini ya. Ini adalah dispotifikasi LNB-nya Band Nah dengan menggunakan altem seperti ini, Almera juga penasaran apakah channel-channel Astro itu bisa di-lock? Ikuti terus video Almera Parabola. Kita sama-sama belajar. Sebelum sahabat Almera Parabola terlebih dahulu di dalam resi bersahabat seperti ini, nama asalnya a atau Astro dengan derajatnya di 91.5, tetapi di sini dan LMB frekuensinya di 9.50 satu Selanjutnya adalah transponder terkuat di pesawat Almera Parabola di rumah setelah Almera lakukan tracking tadi di satelit Miasa 3A khusus untuk siaran-siaran dari Astro ini Almera Parabola mendapatkan intensitas sinyal sebesar 69% ya 69% di transpondernya 112317 vertikal 30.000 dan satelit Masa 3A ini khususnya untuk channel-channel Astro memang sangat susah sekali ya di lokasinya Almera Parabola di Palembang Sumatera Selatan yang notabene adalah hot Beam Tapi di sini Almera Parabola berhasil meng di 12317 vertical 30.000 dan akan Almera lihat uh, apakah transponder-transponder yang lain bisa terlock di. Satu biasa 3A ini Sahabat lakukan pencarian Lalu tekan cari Baik sahabat Almera Parbola bisa Almera Lock Di 118 di 1683 vertikal 30.000 dan di 12317 vertikal 30.000 bisa kita lock Nampaknya hanya tiga transponder saja yang bisa di dilock oleh Almera Parabola sahabat, dan akan Almera lihat ya. Astro UHD di 12317, ini transpondernya dari Kavision. dan ini adalah Astro ya. Benar sekali sahabat Almera parabola ini adalah transponder Astro dari D11683 vertikal 30.000 dan masih berlambang dolar ya. Tidak ada yang bisa dibuka. TV3 TV 8 TV 9 classic movie cuti TV ya di satelit astro ini hanya dua transponder yang bisa almera lock memang susah sekali ya di TKP-nya almera parabola untuk box astro ini ya dengan bisa adanya sahabat bisa lihat tadi di dalam video baik sahabat almera parabola di rumah terima kasih sudah menyimak video dari almera parabola di rumah bagaimana caranya untuk mencari siaran-siaran dari astro ini khususnya di satelit miasat 3a dan bagi sahabat-sahabat yang notabene uh, berada di bimnya astro ini channel-channel dari astro ini bisa di Saksikan melalui jalur fly ya Jalur scam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh